Jadi, guys. Berarti banyak rupek. Rupek apa bahasa Indonesia nek? Ya? Sempit. Mereka lah nah ya Pah ya lu, ini. Kata nu bolong, bre. Nu bolong. Adek, satu, dua, alas di eh anurana maring dia liyara orang ora itu warning dan padi Terlalu kang, main kau kang. orang tinggi hai, hai, hai,